Hai semuanya, selamat pagi, selamat datang di Red Talk, yang kali ini special edition. Seperti biasanya kita ada di Jakarta di studionya Red Talk. Tapi kali ini kita berpindah menyeberang ke negara yang sangat amazing. Dan saya mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa. Dan terima kasih sekali, bersyukur sekali kita dikasih kesempatan untuk bisa berbincang-bincang santai tapi penuh informatif dengan Bapak Chandra. Selamat pagi Bapak Chandra. Selamat pagi Mbak Rere, selamat pagi semuanya. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat, Pak. Apa kabar, ini Alhamdulillah, puji Tuhan, juga sehat, Pak. <laughs> Dan uh, buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin yang selama ini banyak bertanya, uh, figur dari Bapak Chandra sebagai konjen atau perwakilan Indonesia yang ada di Dubai. Kali ini kalian bisa melihat secara langsung <laughs> profil Bapak Chandra yang Selama ini kalian inti dan kalian bertanya setiap kali melalui DM dan juga melalui mensage yang ada di uh, YouTube channel truja atau Rere Talk. <laughs> Oke okay, Bapak. Ya. Uh, secara Uh, informasi yang kita terima, Bapak sudah berada di Dubai, itu startnya dari bulan Februari di tahun, tahun, tahun 2021. 2021. Betul. Artinya itu sampai dengan hari ini sudah satu tahun, lebih, lebih, 4 lebih bulan satu tahun empat bulan. Kira-kira ya. menurut Bapak, ketika sampai di Dubai, apa yang pertama kali membuat uh, Bapak merasa bahwa Uh, ada sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Terima kasih Mbak Riri, uh, terima kasih juga teman-teman uh, penonton uh, channel Ritok atau Trujaya. Ya, Pak. Uh, terima kasih sudah berkenan mampir ke rumah Mbak Riri, rumah teman-teman. <laughs> Ini kantor KJRI itu rumah kita semua. Jadi rumahnya rakyat Indonesia siapapun yang dia bilang dia rakyat Indonesia dia boleh berumah di sini ah. ini adalah rumah mereka itu itu yang pertama. Nah eh, saya di sini datang bulan Februari tahun 2021 eh, ketika pandemi ya sebelum Delta ya sampai sekarang masih pandemi. Bagi saya eh, penugasan di Dubai ini sangat menarik tentunya. Kenapa karena ini pertama kali saya bertugas sebagai diplomat di luar kawasan Amerika. Sebelumnya, satu bertugasnya selalu di kawasan Amerika, di, saya di Bogota. Pertama kali, lalu kemudian di Washington, D.C., di Amerika Serikat, Bogota dari Kolombia, ya, di Amerika Serikat. Lalu terakhir, saya di Ottawa, di Kanada. Jadi, di kawasan itu terus gitu kan? Nah, ketika mendapatkan perintah untuk ke Dubai, kami senang sekali. Kenapa karena di luar kawasan Amerika jadi sesuatu yang berbeda begitu Tentunya karena Dubai itu Timur Tengah gitu ya, ya Bayangan saya ya, saya harus bisa berbahasa Arab gitu kan Nah ketika saya datang nah itu yang membuat saya tadi kalau Mbak Riri bilang amazing di kawasan ini secara fisik memang amazing tapi saya juga melihat masyarakatnya, menurut saya amazing lagi. Amazing lagi. <laughs> karena, karena begitu saya datang sebulan kemudian sudah hampir kursus bahasa Arab, ada guru yang, yang yang memberikan pelajaran ke saya. Tapi ternyata setelah tiga empat bulan saya pikir, nah di sini orang yang berbahasa Arab nggak banyak. Iya <laughs> <laughs> kan, bahasa Arab itu bahasa uh, uh, ketiga di sini setelah Inggris. Urdu baru kemudian Arab. Okay. Event orang-orang Emiratinya, mereka lebih suka ngomong bahasa Inggris, bahasa Inggris. sama kita. Dari situ saya hmm. uh, belajar hal yang yang sangat menarik adalah apa yang kita bisa sebut toleransi. Okay. Saling menghargai satu dengan yang lain. Di Uni Emirat Arab, khususnya Dubai, itu ada lebih dari 200 etnis yang masing-masing bicara dengan bahasanya sendiri, yang bergaul dengan temannya sendiri bila ya uh, yang membawa budayanya sendiri, tapi ketika berada di sini mereka dipaksa untuk menenggang kepada semua orang, mereka tidak bisa memasukkan kehendaknya kepada orang lain, hmm. ya kan? Makanya kalau kita lihat uh, di kota ini orang berpakaian sangat beragam, Betul. ya. Uh, hmm menggunakan uh, yang yang Emirati menggunakan pakaian Emirati yang boleh menggunakan baju bule sehari-hari iya kan di ruang-ruang publik saling menghargai satu dengan yang lain itu itu itu yang menurut saya menjadikan kota ini sangat indah ya kan sangat indah kalau dibilang yang yang menurut saya yang kurang tapi menurut saya justru indah di kota ini adalah di kota ini tidak ada AC yang bisa mendinginkan seluruh kota, terutama nanti bulan Agustus, Agustus Juli siapa? Agustus ketika suhu 50 derajat 56 itu Betul. ya, wah itu kalau ada AC di luar enak banget. <laughs> harapan ya, <laughs> harapan, ya, kita nggak ada. Itu kira-kira yang membuat saya terimpress dengan kota ini bu. Okay. Masyarakatnya menyenangkan, ramah berbagai budaya beragam adat Betul. restoran macam-macam ada Betul. di sini ya kan warung-warung macam-macam ada di sini Betul. ya kan mulai dari harga yang sekali makan dua dolar sampai yang sampai paling mahal, yang mahal ada ya, semuanya enak <laughs> okay. itu kira-kira Oke okay, Pak Chandra kemudian uh, beberapa followers dan netizen ini uh, ada beberapa yang lebih familiar dengan uh, Kedutaan, tetapi kemudian e, mereka bertanya, apakah di Dubai itu ada kedutaannya ya. atau tidak. Nah, kemudian mereka bilang, e, apa perbedaan e, kedutaan besar, besar Indonesia dengan konsulat jenderal ya. Indonesia? Ya, e, makasih. Jadi, gini, kita itu punya beberapa jenis perwakilan. Betul, yang pertama namanya perwakilan tetap yang kedua namanya kedutaan besar yang ketiga namanya konsulat jenderal yang keempat namanya konsulat konsulat okay. nah ini ada beda-bedanya nih perutusan perwakilan tetap atau perutusan tetap itu adalah wakil dari pemerintah Indonesia untuk organisasi internasional okay. seperti PBB ya kan Uni Eropa nah itu adanya di New York di jenewa di Wina jadi kantor-kantor PBB itu uh, kita punya perwakilan tetap. Okay. Begitu juga dengan organisasi Konvensi Islam. Okay. Itu di Jeddah. Itu yang okay. memimpin perwakilan itu duta besar. Okay. Luar biasa dan berkuasa penuh. Okay. Jadi satu itu untuk organisasi internasional. Yang kedua namanya kedutaan besar atau embassy. embassy yes. Jadi kedutaan besar Republik Indonesia itu adalah perwakilan pemerintah Indonesia di negara, untuk negara lain atau beberapa negara jadi misalnya perwakilan Indonesia untuk Amerika Serikat ya kan tempatnya selalu di ibu kota negara jadi misalnya kayak kedutaan besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab letaknya di Abu Dhabi Abu Dhabi ya kan nah di Dubai ada nggak kedutaan enggak ada enggak okay. ada karena kita adanya konsulat jenderal nah konsulat jenderal itu dibentuk atau dibuat untuk melakukan misi khusus membantu kedutaan Oke. jadi kedutaan kita itu biasanya misinya adalah memperjuangkan kepentingan nasional kita di bidang politik ekonomi sosial, sosial budaya ya, ya. konsuler ya. pendudukan konsuler dan fungsi-fungsi lain ya. nah, nanti kalau yang besar tuh ada hankam ada imigrasi pria cukai dan sebagainya ketenaga kerja dan sebagainya nah Konsulat jenderal itu dibuat di kota selain ibu kota negara untuk menangani masalah selain politik dan selain hubungan bilateral. Okay. Jadi, hubungan antar negaranya itu pasti di Abu Dhabi, okay. ya kan? Ada hubungan antara Indonesia dan uh, Uni Emirat Arab di bidang, uh, uh, misalnya, misalnya nih, ya pengembangan riset air gitu ya kan meskipun kerjasamanya dengan Dubai itu bukan saya yang tangani okay. saya membantu okay. yang menangani Abu Dhabi, Abu Dhabi. Ya kan? nah lalu konsulat apa konsulat di luar bidang itu tapi lebih sifatnya technical, kita yang terjun ke lapangan okay. jadi penerangan sosial budaya ekonomi perlindungan masyarakat Indonesia dan pelayanan masyarakat Oke okay. itu di konsulat konsulat jenderal Nah, ada lagi yang lebih spesifik lebih kecil biasa di kota yang lebih kecil namanya konsulat okay. yang memimpin konsulat juga tapi dia lebih kecil dia biasanya bukan uh, uh, ada di kota-kota agak jauh ya jumlah stafnya lebih kecil Misalnya kita punya konsulat di Songkla Songkla itu di Thailand Ya kan? Kenapa? Karena kita banyak, banyak pelaut di sana, Bu. Oh, okay. Banyak nelayan. Kita tuh suka mampir ke Thailand. Nah, itu dibantuin mereka. Kami di sini, di Dubai, itu fungsi utama, fokus program kami adalah untuk melindungi dan melayani masyarakat Indonesia. Di sini, di apa di Dubai di dan Dubai. Emirat Utara. Jadi kalau boleh saya sedikit saya ceritakan, di Uni Emirat Arab itu, Uh, dibentuk tahun 71 puluh satu ada tujuh emir tujuh raja-raja kecil gitu mm -hmm. besar dan kecil mereka menggabung menjadi satu negara yang terbesar Abu Dhabi Abu Dhabi terbesar, terbesar paling kaya nomor besar kedua jadi presiden dia yep. yang terbesar kedua Dubai okay. Nah itu ada yang lain Ras al Khaimah, Fujairah Um Al-Qwain uh, Ajman dan Sarja okay. dan Sarja tuj eh, tujuh kedutaan kita di Abu Dhabi itu membawahi semua wilayah, mm -hmm. tapi untuk pelayanan dan sebagainya pelayanan masyarakat dia hanya membawahi wilayah Abu Dhabi. Oh oke. Okay. Karena Abu Dhabi itu besar, besar. paling besar ya. Dia. dia dibagi beberapa wilayah kayak Al Ain kecil-kecil gitu ya. Nah sementara kami di sini membantu UNU untuk Dubai dan Emirat Utara. Jadi kalau ada masyarakat Indonesia di sini uh, yang yang apa uh, membutuhkan bantuan, biasanya ditanya visanya di mana? Visa Abu Dhabi yang nangannya Abu Dhabi. Sesuai wilayah. ya. Sesuai wilayah. Ya. Kalau visanya dari Ras Al Khaimah ya sudah Dubai. Dubai. Gitu. Oke. Okay. Yeah. Kita bicara soal pekerja migran Indonesia yang ada di hmm. Dubai. Hmm. Untuk KJRI sendiri, ada terdepan untuk pekerja migran hmm. itu kalau boleh tahu dukungan seperti apa yang diberikan pemerintah kepada hmm. warga Indonesia yang ada di Dubai, hmm. terutama pekerja yeah. yang ada di Dubai. Uh. Kalau di wilayah Dubai dan Emirat Utara, Bu, yeah. ini yang wilayah uh, uh, apa namanya, akreditasi kami. Okay. Itu uh, kami menjalankan misi utama adalah arahan dari Bapak Presiden yeah. Joko Widodo. Apa itu? Mewujudkan negara hadir. Oke. Okay. Kami harus hadir dimanapun untuk melindungi masyarakat kita, okay. masyarakat Indonesia. Kita di seluruh UAE itu kalau data resminya kita punya 79.800 sekian e, orang Indonesia. Okay. Tapi kami duga angkanya tuh hampir 100.000 lah kira-kira ya. Okay. Nah, e, dibagi dua. Wilayah Abu Dhabi diperkirakan sekitar 35-40% lah di sana. Mm -hmm. Mungkin 30%. Sisanya di sini. Jadi kami punya sekitar 60.000 orang Indonesia. Oh. 70.000 orang Indonesia lah di, di wilayah Dubai dan Emirat Utara Emirat ya, Utara, tadi Ajman, ya. Al Khaimah, Fujairah, Um al Quwain dan Sharjah. Nah, plus Dubai. Saya suka mengibaratkan diri saya itu seperti seorang kepala desa di kampung. <laughs> kan penduduknya segera sebesar itu kan. 50 ribu, ribu <laughs> gitu. Saya selalu sampaikan pada teman-teman bahwa fungsi kita di sini itu melayani. Melayani apa? Apapun kebutuhan masyarakat Indonesia. Apapun. Tak. Nah, tapi nah, nah kita kan punya prioritas satu Kenapa karena su sumber daya kita terbatas Oke Pak. ya kan untuk melayani itu semua saya hanya punya 25 staf kira-kira ya diplomat dan non-diplomat uh, yang mengerjakan banyak fungsi nah tapi untuk fungsi pelayanan dan perlindungan kita berikan prioritas dari 25 orang itu ada dua belasan orang lebih uh, yang yang betul-betul fokus hanya di bidang itu uh, yang pertama ada uh, dan yang lain itu bisa mengerjakan bidang yang lain tapi sebenarnya mereka siap selalu harus siap ditempatkan melayani itu melayani masyarakat yang pertama pelayanan Bu pelayanan ini kaitannya dengan dokumen-dokumen kekonsuleran mulai dari perpanjangan paspor ya kan surat kenal lahir uh, apalagi kontrak kerja ya kan. Bahkan yang terakhir kami punya servis yang baru nih jasa yang baru yaitu bisa menikahkan orang secara Islam. Secara Islam. Secara Islam. Kami sudah punya penghulu yang syah untuk menikahkan orang orang Indonesia secara Islam. Sejauh saya satu tahun empat bulan di sini mungkin ada sekitar 20-an orang sudah menikah okay. di kantor kami. Iya. <laughs> kan banyak orang Indonesia yang mau menikah daripada jauh-jauh ke sini aja. Betul pak. Itu termasuk menikahkan. Nah itu yang pelayanan bu. Pelayanan ini juga kami berikan pelayanan dalam kondisi normal itu memberikan visa. Okay. Kalau ada orang mau ke Indonesia, mm. ya kan. Nah, tapi karena sekarang pandemi COVID, semua hak visa di seluruh perwakilan kita itu ditarik ke pusat. Harus okay. online harus lamarnya. Online, Kecuali yang visa on arrival ada berapa negara? 60 negara atau berapa itu? Nah, satu lagi fungsinya fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan itulah yang menjadi ujung tombak kami untuk menegaskan bahwa negara hadir. Okay. Apapun masalah yang dihadapi warga negara Indonesia di sini, selama mereka minta bantuan, kami bantu. Bila perlukan, kalau mereka nggak bisa minta bantuan, kami tetap bantu. Kenapa? Misalnya orangnya pingsan, koma, nggak sempat ngomong minta tolong, ya begitu kita tahu di orang Indonesia, kita bantu. Bahkan kalau menurut tanda tandanya bentuk wajah tubuhnya di orang Indonesia, meskipun kita nggak yakin di orang Indonesia, kita bantu dulu. Ya kan dia di rumah sakit nih. Kita telepon rumah sakit, ada orang nih. E, sepertinya orang Indonesia. Coba kamu tengok ke sini, orang mana dia? Nggak ada dokumennya. Ya kami datang, kami lihat, kami foto. Ibu yang perempuan yang koma ini orang koma. Kami kirim ke Indonesia, dicocokkan daftarnya dengan penduduk kita. Okay. Itu terjadi, orang yang koma terjadi begitu betul. Orang Indonesia jadi pertama semboyan kami. Kalau, kalau ada masalah, kita bantu. Apapun masalahnya, kami bantu. Gak boleh kami gak bantu, ya kan? Nah, tapi karena sumber daya terbatas, bantuan itu utamanya kami berikan kepada mereka yang orang Indonesia yang satu sakit yang kedua mereka yang uh, uh, mengalami masalah tidak dibayarkan haknya Oke okay. gajinya enggak dibayar kita bantu yang ketiga adalah orang-orang yang rentan bu mm -hmm. rentan ini mengalami pemukulan okay. kekerasan uh, hamil okay. itu kami bantu Oke, okay, Bapak. Mungkin hmm. uh, seperti yang tadi Bapak uh, baru jelaskan tentang masalah-masalah uh, yang terjadi. Nah, mungkin apakah faktor-faktor uh, itu disebabkan karena uh, karena masing-masing negara itu pasti punya hmm. uh, persoalan yang berbeda-beda. Ya. Ada yang memang mereka datang dengan uh, sesuai dengan hmm. rule dan regulation-nya. Hmm. Ketika mereka mempunyai masalah misalnya hmm. contoh sakit karena... Hmm tidak sesuai dengan rule hmm. dan regulation ini pasti mereka takut untuk datang hmm. untuk curhat bahwa saya sakit ya. hmm. atau bapak, karena hmm. secara struktur mereka tidak terdaftar ya. awalnya mendeteksinya gimana ah. gitu. eh, gini Mbak Reza mau taruh di konteks yang besarnya dulu ya. ya kan tadi saya bilang bahwa kita punya sekitar 80.000 sampai 100.000 orang Betul. Indonesia di sini di wilayah saya ada sekitar 60-70.000 lah kira-kira dari angka itu itu kira-kira hanya 5% itu yang pekerja profesional, pekerja formal. Hmm. Jadi mulai dari pegawai hotel, restoran, barista hmm. di hotel itu macam-macam. Hmm. Ada yang dari room service yes. sampai ke level direktur manajer kita punya, pengusaha, konstruksi dan sebagainya itu 5%. Sisanya adalah pembantu rumah tangga hmm. atau pekerja domestik. Nah, ini uh, masalahnya menjadi tidak bisa dilihat hitam putih. Oke. Okay. Uh, kenapa? Karena sebenarnya secara resmi pemerintah Indonesia itu sudah melarang mm -hmm. pengiriman mm -hmm. pekerja domestik ke wilayah Timur Tengah. Ada beberapa belas negara di wilayah Timur Tengah yang kita nggak boleh kirim pekerja domestik, termasuk Uni Emirat Arab. Mm -hmm. Nah, uh, masalahnya adalah negara-negara ini membutuhkan, satu ya, membutuhkan pekerja domestik. Indonesia itu, pekerja domestik Indonesia itu salah satu yang uh, favorit okay. sehingga harganya mahal. Oke. Okay. Harga biaya nebusnya ke agennya itu mahal. Yang kedua, ya memang kita harus sadari bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia untuk mereka mm -hmm. di Indonesia masih terbatas. Mereka tidak punya pekerjaan yang kira-kira bisa mendapatkan pekerjaan yang seperti di sini. Oke, okay. iya kan? Nah, eh, yang ketiga adalah bahwa UAE ini di Uni Emirat Arab dan negara-negara Timur Tengah yang lain itu mudah mengubah. Visa turis atau visa kunjungan menjadi visa kerja. Jadi mereka itu yang datang ke sini itu tidak ada yang mengirimkan dalam tanda kutip. Mereka tidak melalui jalur resmi. Mereka datang sebagai turis. Mereka melamar pekerja. Mereka melamar uh, uh, visa ke kedutaan UI di Jakarta, ya kan? Mereka mendapatkan visa sebagai turis. Mereka datang berkunjung di sini. Okay. Sampai di sini mereka bertemu majikan. Mm -hmm. Sama majikannya diajukan visa kerja. Okay. Jadi mereka resmi berada di sini. Ini yang ingin saya sampaikan. Mm -hmm. Mereka ini resmi. Mereka ini legal. Tapi mereka tidak melalui prosedur yang sebenarnya. Okay. Mereka melawan prosedur. Menentang prosedur mm -hmm. itu. Tapi mereka legal. Karena banyak mengatakan mereka tidak legal, nono. Mereka legal. Oke. Okay. Ya kan. Nah. Sekarang pertanyaannya tadi, bagaimana e, caranya kita menghadapi yang bandel? Kalau menurut saya nggak ada yang bandel. Nggak ada yang bandel? Nggak ya. ada. Berarti keren ya warga negara Indonesia ini. Nggak ada. Orang kita tuh nggak ada yang bandel. Harus diakui. Tadi kan saya bilang, e, kenapa kok orang kita disukai? Ya. Sebenarnya bukan hanya pekerja domestik, mm -hmm. membantu rumah tangga yang disukai. Orang kita tuh sebagian besar disukai sama orang asing. Kenapa ada yang mengatakan orang kita senyum? Oke, okay. manis ya kan? senyumnya. Senyum orang kita senyumnya. tuh, senyum. orang kita senyum. Yang kedua, orang orang kita tuh loyal kalau bekerja. Betul, Pak. Misalnya bekerja di kantor jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Betul. tiba-tiba uh, uh, di dite ditelepon, "Tolong dong, jam 5.30 kerjakan sesuatu gitu." Jarang orang kita komplain akan dikerjakan kok itu kalau pembantu rumah tangga ya kita sendirilah ya iya. di Indonesia juga sama pembantu rumah tangga itu kan dalam tanda kutip mereka bekerja 24 jam betul. meskipun enggak begitu mestinya betul. jam 7 malam katakan nih tujuh iya. malam habis makan malam istirahat itu jam setengah 9 bapaknya pulang tolong dong bikinin teh dipikirin sama mereka teh ya enggak iya betul nah orang kita tuh begitu loyal bekerja Asal jangan digangguin. Betul. Ya kan orang kita tuh ya. jangan digangguin gitu. Betul. Bayar gajinya dan sebagainya. Betul. Ya orang kita nggak suka komplain. Gimana mau komplain kalau bahasa Inggrisnya nggak lancar <laughs> atau bahasa Arabnya terbatas itu. Nah itu uh, saya dasar saya ketika membantu yang di sini itu uh, adalah kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, mendapatkan penghasilan yang baik mm -hmm. mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi Kerja. bukan berarti di Indonesia mereka tidak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Pak. Atau apakah uh. chance-nya di sini memang lebih besar? Kalau dibilang yang yang menurut saya yang kurang, tapi menurut saya justru indah di kota ini adalah di kota ini tidak ada AC yang bisa mendinginkan seluruh kota. <laughs>